Ya ini menarik sekali. Kali ini saya akan sebuah sepeda Pacific Report 05. Uh, secara untuk upgradean kali ini uh, saya upgrade bagian-bagian semuanya hampir 90 persen uh, semuanya diupgrade. Mulai dari kaki-kaki, cockpit, uh, warna juga, ya. Mulai dari apa ini, Ini bagian Uh, prihab, prihab di sini saya gunakan ataupun upgrade dengan menggunakan prihab speed, ya, seperti itu dengan warna merah. Nah bagian-bagian kakinya ini cukup banyak yang di upgrade ya. Mulai dari jari-jari, rims, terus ban juga udah ganti ke maxis dan uh, perlu diketahui sepeda ini ukurannya tadi ya udah diterangkan yaitu 26 uh, apa uh, remisnya itu 26 ya dan sepeda ini menarik sih untuk di ini apa ya uh, di update-upgrade upgrade gitu kan walaupun memiliki ukuran ataupun size yang kecil dan di sini juga bagian ini pork sampai tinggi seperti ini ya sehingga sangat menarik dan sangat ya enak sekali gitu digunakan dan kita berlari ke bagian cop kits juga ini udah saya upgrade mulai dari stang stem dan bagian apa shifter ya ataupun pengoperan gigi dan kali ini di stem ini menggunakan stemnya wax sehingga tampilannya juga lebih menarik dan ya, ya enak dipandang juga sih seperti itu dan ini bagian shifter uh, dual speed ya. Shifter bagian uh, buat untuk R, apa FD ya. Dan ini shifter belakangnya sudah 9 speed ya ataupun buat uh, RD-nya itu dan ini dari Shimano juga uh, mereknya. Selanjutnya bagian frame. Frame ini kita sudah repaint kembali dengan warna hitam ya, hitam dop. Eh, sebelum semuanya kan warna putih dan selanjutnya bagian saddle kita udah hapus juga dengan pelo kita ke, apa kita beralih ke bagian uh, ini apa crank ini udah dual crank sehingga tampilannya lebih menarik ya dan enak dipandang juga kita beralih ke bagian rear dryer ataupun rd rd di sini saya gunakan shimano Shimano Alivio yang mana pastinya Alivio ini memiliki kekuatan ataupun kenyamanan yang sangat luar biasa dibanding sebelumnya dan bagian sprocket juga ini masih dari Shimano juga dengan 36T gerigi-geriginya itu lebih besar ketimbang bawahnya dan selanjutnya itu bagian Wah ini pedal ini udah bearing sehingga bagiannya itu sangat ringan sekali ya. Terus ini FD-nya ya front trailernya ini juga sudah Shimano juga. Uh, untuk bannya juga, yang ban belakang, rim belakang udah kita upgrade. Begitupun brake ya, brake ya, udah kita upgrade. Oke itu saja. Terima kasih sampai jumpa.